Oke okay guys, selamat datang di channel Sid. Apa kabar kalian pecinta channel Sid? Ya semoga diberi kesehatan dan kesuksesan selalu Kembali lagi bersama gue Bangjen. Di episode kali ini, Bang Jen akan mencatatkan film yang berjudul DC Ligo of Super Pet yang dirilis pada tahun 2022, film ini menceritakan tentang persahabatan anjing super dan Superman. Persahabatan mereka tidak terpisahkan. Mereka selalu berbagi kekuatan super yang sama dan memerangi kejahatan di Metropolis secara berdampingan. Bagaimana keseruannya Langsung saja ke alurnya, guys. Film diawali seekor anjing putih yang berlari menuju bayi kecil dan tiba-tiba bayi itu digendong oleh pasangan suami istri yang membawanya ke sebuah ruangan. Bayi itu didudukkan ke sebuah benda yang bisa terbang ke langit. Anjing putih yang melihat itu ingin menemani bayi tersebut. We'll live on. <tuh> No, our boy will need a... Tak lama kemudian mereka sampai di Metropolitan dalam keadaan telah dewasa. Ya ternyata anjing putih ini bernama Kripto dan pria ini adalah Superman dan film pun baru dimulai Hari demi hari Superman dan Kripto selalu bersama untuk membantu orang-orang yang sedang kesulitan maupun dalam bahaya Lalu Superman menuju sebuah taman yang mana di sana ada reporter cantik bernama Lois Lane. Superman memberikan sebuah roti kesukaan Lois. Namun ternyata Lois juga memberikan sebuah dog kepada Superman. Superman yang terasa terganggu oleh kripto, Superman pun melemparkan Bad Bruce. Squizzy Bruce! match, hop up and So meet my own vomit and then... So meet my... Pada saat kripto mengambil itu, tiba-tiba bertemu dengan dua ekor anjing yang mengatakan jika kripto sudah tidak disukai oleh Superman. Namun dengan pedenya, kripto menjawab itu adalah hal yang mustahil. Lalu kripto mendatangi Superman dan... Oh. Ya, kripto terbawa dalam alam sadarnya sendiri yang mana posisi kripto digantikan oleh Lois Lois yang melihat keadaan kripto saat ini mengatakan pada Superman untuk mencarikan kripto teman baru Di penampungan hewan ada Ace, anjing bulldog berwarna hitam PB, babi gemuk namun comel Chip, tupai merah yang membicarakan tentang adopsi hewan-hewan di penampungan Merton, kura-kura yang sedang melihat sebuah kertas dan ini hamster yang terobsesi ingin menguasai Metropolitan Ya, dia bernama Lulu Ya, ternyata Lulu adalah hewan hasil uji coba Lex Luthor Musuh bebuyutan Superman Kemudian, Superman menuju ke sebuah penampungan hewan Yang meninggalkan Kripto sendirian di depan tempat itu Namun saat penjaga toko akan memperlihatkan Ace, tiba-tiba Well, then, I think Ace here would be the perfect uh, uh, There we go Ace bertemu dengan Kripto Ace yang hendak akan kabur dari penampungan dicegat oleh Kripto Dengan menggunakan kekuatan supernya That's cold man ah. whoa, whoa, whoa. Ace mengatakan pada kripto, "Jika Lao Superman masuk ke dalam penampungan itu, berniat akan mencarikan teman untuk kripto." Saat kripto dan Superman duduk santai di sebuah apartemen, tiba-tiba ada seseorang yang berusaha menyeret meteor dari langit menuju kota. "Ya, ini adalah Lex Luthor, musuh bebuyutan Superman." Lake Luthor bersama dengan asistennya menyeret Krypton Orange Yang mana meteor ini bisa membuat Lake Luthor mempunyai kekuatan super or, uh, Namun tiba-tiba Superman mendengarkan pembicaraan itu Dan menyuruh Lake Luthor melepaskan meteor tersebut Ya beruntung meteor itu berhasil ditahan oleh Krypton sehingga tidak terjadi korban jiwa di sana Ternyata itu adalah jebakan yang sudah dibuat oleh Lex Teman-teman Superman pun datang untuk membantunya Oh, great! These jabronis Please fasten your safety belts They are invisible Yeah. Lulu berhasil mendapatkan bongkahan Major itu dan terjadilah. How I've longed for you to enter my solar system. Uh, you win this round, lettuce. Lulu memiliki kekuatan super yang ternyata bongkahan itu tidak akan berfungsi pada manusia Hanya saja berfungsi pada hewan peliharaan Bakaran pun terjadi dan Lulu meninggalkan penampungan itu Ya ternyata semua hewan yang berada dalam penampungan itu juga memiliki kekuatan super masing-masing mereka pun kabur dari tempat penampungannya. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Namun kripto kecewa melihat sahabatnya yang sudah berubah drastis semenjak adanya Lois. akan tetapi Superman bertemu dengan Lulu dan Daughter of Cineville. Lulu menggunakan Krypton Green untuk melumpuhkan kekuatan Superman. I hope it's dead. <laughs> A little advice Never tested guinea pig. Kripto akhirnya keluar dari kamarnya Namun tidak lama kemudian menemukan keju dan langsung memakannya Ia mewujudkan lagi Kripto melihat kaca yang sudah pecah Ya Kripto melihat Superman sedang diseret oleh Lulu Dan Kripto mencoba untuk terbang Namun sialnya kekuatan Kripto itu pun hilang seketika Karena memakan keju yang sudah diberi racun oleh Lulu di sebuah taman es dan segenap temannya melatih untuk mengontrol kekuatan supernya. Namun tiba-tiba Crypto -tiba, datang untuk meminta bantuan kepada mereka untuk membantu Superman yang sedang dalam bahaya. Di sisi lain Lulu telah merekrut para hamster untuk menjadi anak buahnya dan membuat masing-masing memiliki kekuatan yang berbeda Namun tiba-tiba hmm. Kripto dan para geng super tidak sengaja melihat televisi yang sedang menayangkan kehancuran di kota yang disebabkan oleh Lulu Um, Lulu yang melihat kripto dan para geng supernya menyuruh untuk menyerangnya dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Risky move for a dog with no. Di lain tempat Superman dan teman-temannya berusaha keluar dari perangkap lulu Kripto sedang menyendiri di sebuah gedung Kripto sangat merasa bersalah karena tidak bisa membantu Superman Lalu Ace menghampiri Kripto dan bercerita tentang masa lalunya Saat bersama majikannya hingga Ace ditempatkan di penampungan Ternyata ia sudah menggigit lengan anak majikannya hingga terluka. Ace. What? Di saat Crypto dan geng supernya menaiki pesawat transparan tiba-tiba. Hmm. Relax, we'll be fine. Ketika mereka mencari asal tembakan itu, ternyata kucing orange yang gemoy adalah pelakunya dan terjadilah. Larira In here Siaran televisi menampilkan kripto dan geng supernya berhasil mengalahkan anak buah Lulu Superman yang melihat itu semua sangat senang Di tempat lain Lulu mendatangi Lex Luthor yang sedang diesel dalam laboratorium Dan akan membebaskannya namun tiba-tiba PB -tiba... hmm. jatuh dan menimpa Lulu dengan badan gemoynya Lalu risingan oleh kekuatan listrik milik chip namun hebatnya Lulu berhasil bebas dari mereka Kemudian Lulu memenjarakan mereka semua dan menyamakan Lex Luthor Let me look at you, my pet. Namun tidak disangka ternyata Lex Luthor malah memenjarakan Lulu dan membebaskan asistennya Kami Tidak, <laughs> Saat di penjara, Kripto mengajak Lulu untuk bergabung dengan geng Supernya. Namun Lulu menolaknya yang ternyata Lulu memberikan waktu 26 menit untuk menyelamatkan Superman dan teman-temannya. Lulu pun berhasil keluar berkat bantuan anak buahnya. Hey girl! Dish Queen, how to go with Lex? Hmm... Stay for what he's done. Right alongside the Justice League. Kripto pun menyerah karena tidak ada pilihan lain selain pasrah dan menunggu semuanya berakhir. Akan tetapi tiba-tiba right. Ya, kekuatan yang dimiliki kripto pun kembali dan mereka bebas dari tempat itu. Di kota metropolitan, Lulu dan para hamster membuat keributan. Lalu datanglah Kripto dengan kekuatannya Kemudian Lulu pun menyuruh para hamster untuk menyerang Kripto Sedangkan Lulu sendiri mendatangi laboratorium Lake Lutor Dan langsung menangkap Lake Luthor. Funny, right? Tak lama kemudian kripto datang dan tanpa basa-basi langsung menyerang Lulu. Lulu pun dengan santainya menekan tombol itu sehingga membuat gedung apartemen terbang bagaikan roket. Tak disangka geng super kripto dengan cepat mengejar gedung roket itu. Dengan adanya bantuan itu kripto membantu Lois. Okay, but from a rocket though... <tuh> is just a dollar store gerbos! Nothing interesting going on fur-wise! Oh. Hey guys! Big fan! Setelah itu, kripto pun langsung menendang Lulu hingga terpental jauh. Kemudian Superman dan teman-teman lain pun selamat dan film pun Its tunggu dulu, ternyata Lulu berubah menjadi raksasa yang memiliki kekuatan dahsyat. Kripto yang tidak punya pilihan lain pun memutuskan untuk terbang ke angkasa mengambil pukulan tenaga Surya where is he going? No. Kill him. crypto now lulu pun terpental jauh dan film pun tamat. Ya, amanat yang bisa kita ambil dari film ini adalah jika sudah cinta kita akan rela melakukan apapun demi membahagiakan yang dicintainya. Saya Bang Banjarmasin undur diri sampai jumpa kembali. Pam pam pam bye. done